baiklah persahabat untuk menemani santai malam kalian saat ini bang bimbing akan menyuguhkan info-info menarik dan pastinya kabar spesial serta vitamin bahagia dari idola kesayangan kita di gambar pertama kita tahu dengan tentunya Cidukan tadi sore persahabat ya tadi sore kedatangan tamu spesial bang Zulfikar Masya Allah di postingan ini namun kita bangga dengan sosok Rizky Vilar yang sudah pinter berdakwah, Papa B tentunya kultum persahabat ya makin barokah, berteman dengan orang-orang soleh, berteman dengan orang-orang baik, Masya Allah, mudah-mudahan tetap konsisten, terus belajar mengenai kebaikan. Namun juga, persahabat ya, warga Kodoha dibikin salfok suaranya Abang El, persahabatnya ini suaranya bikin gemes banget memang, hingga komentar pun begitu banyak diberikan. Di antaranya aku, sentul Putih Vilar, mengatakan Masya Allah, meski sambil bercanda, tapi ada ilmunya cuma salfok sama suara abang di belakang. Ada juga tanggapan lain dari Anna Neskeri 77. Mau dengerin ceramahnya UMR, eh ya malah fokus suara abang ya Jadi lihat muka papabi tapi sambil dengerin suara yang di belakang. katanya itu semuanya dibikin Salvok dengan suaranya abang fatih Masya Allah. Mudah-mudahan saya terus untuk keluarga besar. Mudah-mudahan silaturahmi dengan siapapun tetap terjaga dan terjalin dengan baik. Kemudian juga persahabat, ya kita lihat ada tanggapan komentar dari Lil Stianin. Gigi abang di atas sudah empat cena bunda Lesti, salvo suara percakapan ibu-ibu di belakang Wow, Michelle, dengar aja ya tentunya warga Konoha Sehat terus, bahagia selalu, dan apapun yang dilakukan mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran Kemudian juga kita lihat persahabat, ya. Bang Sufirkar, ternyata ternyata ikut buka bersama di rumah Lesla kita lihat tersahabat ya kebersamaan, idola kesenangan kita. Masya Allah, Bang Fatih ikut bukber juga dengan pandanya. Makin friends, makin terlihat cerah persahabat ya raut wajah keduanya. Hingga banjir komentar juga di unggahan ini. Di antara diri pun Hakaniyati, Masya Allah, Alhamdulillah, lihat satu paket sore ini. Senang banget. Saya selalu Leslar Family dan kita semua Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan Semoga kita senantiasa selalu Dalam dengan Allah Subhanahu SWT Amin ya robbal Masya Allah Begitu banyak doa baik Yang diberikan kepada Leslar Family Mudah-mudahan doa baik dari kalian semuanya Diijabah dan dikabulkan oleh Allah Amin Kita simak juga persahabat berikutnya nih. Menu Book Ber Leslar Family Kali ini terlihat persahabatnya Begitu banyak makanan Wow, ini endul banget persahabatnya berkah barokah pokoknya untuk Leslar rezekinya berkah mudah-mudahan rezekinya bisa nular ke kita semuanya. Untuk berikutnya juga persahabat vitamin disuguhkan lewat vlog Leslar Entertainment sudah di up di channel YouTube-nya LE persahabat ya yuk Trending trendingkan kali ini vlog disuguhkan Ngabuburit persahabat ya BBL bareng Papa B. Luar biasa banget nih, tentunya idola Kesayangan kita selalu menyuguhkan kebahagiaan. Masya Allah, Abang Fatih lagi naik mobilan, didorong oleh Papa Abi. Luar biasa banget, jadi idola kesengan kita emang selalu paling bisa membuat kita bahagia. Kita lihat juga nih, para sahabat, kalimat caption yang ditulis langsung oleh Admin Lesnar Entertainment. Setelah berbuka dengan yang manis-manis, kalian akan disuguhkan juga dengan yang manis tanpa pemanis buatan. Seperti abang L dan Rizky Bilar, Lesti Kejora. Tapi jangan lupa, ini ibadahnya ya, doain biar kami sehat-sehat. Kalian juga semoga bahagia, dunia akhirat. Amin. Mudah-mudahan tersabat ya selalu sehat untuk kita semuanya, dan semoga Lester family selalu memberikan kebahagiaan untuk warga Konoha. Dan pastinya juga kita masih menunggu Cidukan hingga kabar terbaru, serta kabar baik dari idola kesayangan. Jangan kemana-mana terus ikuti channel Diva TV yang akan terus memberikan info-info menarik dari Lesti dan Rizky Billar. tentunya. Ini dulu informasi di malam ini, bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bagus mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.